Nah ini mungkin urutannya beda-beda ya ada apa enggak nih? Masing-masing dulu, Pak. Apa terani ini? Nah, ini fresh kan aku orangnya. masalahnya mbak kalau lupa langsung buka buka ini tidak apa apa ya. oke okay, levator ani ya elevator ini jadi ini struktur otot-otot penyusun rongga abdomen ini praktikum kelima ya nah ini jadi kalau kita lihat itu di bagian rectum uh, genital dan frame organ in female terkejut dia di nah ini nah ini ini struktur aslinya ya yang dari gambar levator ani yang soal soalkan jadi lima 15 belas ya lima belas itu nah ini levator levator elevate, elevate mengangkat anus mengangkat anus saat kita ngedem untuk defekasi nah otot ini yang kontraksi ya nah ada yang jawab tiga belas empat belas ya nah itulah tiga itu anus ya nah anus bukan otot kan anus ini mau ya oke kalau 14 ini external spinter yang nah, memang otot ya. nah ini biasanya ini robek ya. saat pertus bervaginam jadi kalian hati hati kalau waktu stasa obgyn ini wah kalau rupturnya sampai grade tiga 4 itu harus konsul ke SPUB Kalau satu dua bisa kalian uh, masih jahit. Ya. nah Ini, tapi dia kalau bukan pakai lml ini ya. Dia, nah kalau yang kalau stres di sini yang biasanya robek dia uh, namanya tuh peri, episiotomi dirobek di sini biar kepala bayinya keluar Karena tekan kepala bayi itulah dia tambah robek yang si sphincter tadi. Ya, inilah kurang lebih gambar ilustrasinya ya yaitu tujuannya ada belajar yang si struktur ini ya